Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya vitamin bahagia pun selalu kita dapatkan dari Leslar Family Kalau ini dipostingannya Kak Zenzi persahabat yang memperlihatkan Abang El Ini lagi buat konten persahabat ya Masya Allah Abang Fatih emang selalu membuat bahagia semua orang Dan tentunya di rumah Leslar memang lagi kedatangan Bang Zenzi persahabat ya Kita lihat di slide berikutnya persahabat Bang Zenzi pun tentunya Buka bersama di rumah Leslar hari ini Wow, menu buka puasanya Masya Allah banget bersahabat ya Ini endul pisang Sepertinya masakan ini Tentunya disiapkan oleh Bunda Lesti kecil Mudah-mudahan berkah barokah ya Untuk Bunda Lesti dan keluarga Semoga tentunya selalu Dikelilingi oleh orang-orang baik Dan tentunya doa terbaik juga Selalu kita berikan Untuk keluarga kecil Leslar Masya Allah Kemudian persahabatnya, berikutnya, kita lihat nih, Bang Zenzi kembali ya mengunggah video bareng BBL. Gemes banget Abang Fatih ketika manggil kakak ke Bang Zenzi. Dengan nada lembutnya Bang El, aduh Masya Allah, luar biasa membuat warga Konoha pun tentunya adem banget ya ketika mendengar suaranya Abang Fatih ketika manggil kakak persahabat. Namun tentunya, kita dibikin ngakak juga dengan kelakuan jailnya Bang Zenzi terhadap BBL. Perhatikan nih, per sahabat. Emang ada aja nih kelakuan yang selalu tentunya diperlihatkan oleh Bang Zenzi. Masya muka Abang L, ini tua banget, per ya selalu bikin ngakak. Masya Allah, mudah-mudahan ya kekocakan ini selalu bahagia membuat warga konoha dan mudah-mudahan tentunya selalu sehat untuk keluarga Leslar. Namun terlihat juga ada tentunya karisti make up Kak Wanda juga di sana Persahabat ya. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan hari ini di rumah Leslar dimudahkan dilancarkan. Mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan. Begitu banyak komentar juga yang diberikan. Kita simak Persahabat. Diantara dari El Gemoy mengatakan kakak masya Allah manja banget ngomongnya. Wow, ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Afriani Haidir di situ mengatakan entar lagi si El ke orang-orang bilang sayang katanya tuh aduh masya Allah pokoknya bahagia sekali ketika melihat Al-Fatih makin hari makin pinter makin menggemaskan. Berikutnya persahabat disimak juga. Kabar yang luar biasa juga kita dapatkan di vlognya Dunia Manci yang masuk deretan trending ketika membahas soal lagu Lesti Insan biasa apapun dan siapapun yang bahas Lesti Kejora pasti trending Ratu trending Masya Allah Allah Lesti Idola kesayangan kita mah emang dari dulu juga trending persahabat ya Terus acara TV ikan terbang ada Lesti selalu ratingnya bagus nggak heran Kalau Lesti kejorah memang selalu membawa keberkahan untuk banyak orang Mudah-mudahan Leslar selalu menjadi panutan selalu menjadi contoh baik untuk semua orang Masya Allah amin Kemudian persahabat selanjutnya kita simak juga nih informasi untuk warga Gunung di channel YouTube Trident Entertainment juga ini memposting, persahabatan ya, ketika ketika live performancenya Bunda Lesti menyanyikan lagu insan biasa. Sudah dirilis di channel YouTube 3D Entertainment. Streaming terusnya untuk lagu-lagu Bunda Lesti ke Jora. Jangan kendor semangatnya, tetap semangat, makin kompak dan makin solid buat Les love Lovers dimanapun berada. Berikutnya, persahabat, kita gak bisa move on sekali dengan postingannya Papa B. Melihat aksi lucunya Bang El Apalagi di selit terakhir, ya. Abang El sudah terlihat lelah sekali menunggu azan Maghrib. Ada Masya ini sangat-sangat menggemaskan dan mendapat komentar dari tiuku Wisnu juga di postingan ini. Kata Iku Wisnu mengatakan, "Selit terakhir Abang El sudah lelah banget, kayaknya betul sekali ya." Masya Allah, sehat selalu. Mudah-mudahan semakin banyak doa yang diberikan dari orang-orang baik. Orang yang tulus, mencintai dan mensupport Leslar family Ada juga persahabat tanggapan dari Pak Chandra Putra Negara Disitu mengatakan mirip banget sama memberikan love, wow, ada juga dari Adibal persahabat yang mengatakan Duh senangnya, Masya Allah Bahagia ketika melihat Orang-orang baik di sekeliling Leslar Mendoakan, mensupport, dan mendukung Dengan tulus Kepada Leslar family, ini yang selalu membuat kita Bahagia dan pastinya selalu bangga Dengan Leslar Mudah-mudahan juga bersahabat kita mendapatkan kejutan bahagia dan pastinya kabar baik selalu kita tunggu dari Leslar. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.